Bareng, ya, deh. Keren, siap di hari kedua ya Mbak ya, di hari kedua uh, tadi sudah selesai salat subuh, terus habis itu hari ini akan bersiar bersiara dan tempat KL lebih satu jam, senja <guluh> Jain jam tujuh, tapi berangkatnya jam delapan. Gak apa-apa, memang Yus nunjukin gue sadate ya. Hari ini kayak kayak surprise, gak dikasih tahu perutannya kemana. Jadi Tetap tonton di hari kedua di special trip, aku sama Uti di Saudi Arabia. Oke, okay. selamat menemukanmu Jangan, masih kau buang berarti duduk sini, mau ntar Saya bisa kalau lo Kadang-kadang tak buang 2 dua, dua, dua, Boleh 2, dua, atau 6 Hah? dua, boleh dua, dua, <laughs> Apa? apa-apa sih, busak, -busak. iya rebutan sama roti He's a 好 bon lo di dalam bonten-bonten adbonnya ad adok ku rupinten adbon meneh kurma adbon meneh kurma iya pipis blek taka kurma semangka. Masa kurma boleh seluruh berapa jenis semua yang ada di dapur? Yuk, lanjut. Apa itu? Oh, bakso. Bakso Iya, pipis dulu. Kita mau kepada dan kampanye